Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo fokus dalam bekerja fokus dalam menjalani pekerjaan disiplin dalam waktu disiplin dalam istirahat yang dimana di sini membuat keuangan serta kehidupan seorang Virgo akan meningkat drastis di bulan Mei tahun 2021 di sini juga digambarkan bahwasanya apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Virgo apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Virgo akan menghasilkan keuangan yang maksimal dan mendapatkan kehidupan lebih bagus lagi dan disinilah dikategorikan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam lintir di bulan Mei tahun 2021 dan untuk energi energinya adalah Page of cup secara umumnya Page of cup itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini didukung dan dimotivasi oleh anak Virgo sendiri dan di disini Virgo juga mempunyai tujuan untuk membahagiakan keluarga serta anak Virgo sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Carrier secara umumnya The Carrier itu diartikan maju terus pantang mundur dan tanpa menyerah dan jika kartu The Carrier kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan Seorang Virgo merupakan sosok-seseorang -sosok yang pantang menyerah maju terus disiplin dalam waktu disiplin dalam bekerja yang dimana sini akan membuatkan hasil yang maksimal kepada keuangan meski seorang Virgo yang didukung penuh dan dimotivasi oleh anak Virgo sendiri dan itu zodiak yang kedua adalah ten option ataupun 10 pedang untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio, yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang belajar dari pengalaman masa lalu, yang dimana mana di sini seorang Scorpio pernah mengalami pengkhianatan di masa lalu, yaitu di dalam kategori kehidupan keuangan serta pekerjaan, dan di bulan Mei ini seorang... Scorpio mengubah pola pikir, pola pekerjaan, dan tidak mau bergantung kepada orang lain, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada karir pekerjaan, keuangan, kehidupan seorang Scorpio sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio akan membuka usaha yang baru, yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupan keuangan lebih meningkat lagi. Dan disinilah dikategorikan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam militer di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di disini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam lintir di bulan Mei tahun 2021 yang dimana disini didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat Scorpio sendiri dan jika kartu dikirip kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan Scorpio merupakan sosok seseorang yang maju terus, pantang mundur meskipun mendapatkan pengkhianatan di masa lalu, dan pengkhianatan itu dijadikan pembelajaran untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan tidak mau bergantung kepada orang lain, yang dimana didukung oleh pasangan serta orang-orang terdekat Scorpio sendiri. Itu zodiak yang ketiga adalah Ten of Wands ataupun 10 Tongkat. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra, yang di mana di sini digambarkan bahwasanya seorang Libra merupakan sosok seseorang yang bakal kaya cerita Tajam Mental di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Libra merasa dirinya terbebani di dalam. Hidup merasa pekerjaan ditanggung sendiri, yang dimana di sini seorang Libra akan mendapatkan hasil yang positif kepada keuangan kehidupan atas kinerjanya sendiri. Sini juga digambarkan bahwasannya seorang Libra tidak akan mau bergantung kepada orang lain dan tidak mau menggantungkan hasilnya kepada orang lain. Di sini, Libra akan bergerak sendiri dengan ide cara sendiri, yang dimana akan membuahkan hasil yang maksimal kepada kehidupan serta keuangan di sendiri sehingga di disinilah dikategorikan seorang libra merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan sosok seorang libra merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan Mei tahun 2021 yang dimana sini ia dapatkan dari kinerja hasil karyanya sendiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain yang didukung oleh pasangan keluarga serta sahabat-sahabat di -sahabat sendiri. Dan jika kartu dekere kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang dewa, merupakan sosok seseorang yang pantang mundur, pantang menyerah, apabila sudah melakoni sebuah usaha, ia akan maju terus, yang dimana di sini seorang Libra juga tidak akan mau bergantung kepada orang lain, tidak mengharapkan bantuan orang lain yang dimana akan positif kepada kehidupan keuangan yang didukung penuh oleh pasangan sahabat serta orang-orang terdekat di bawah sendiri. dan untuk yang keempat adalah Hai pentakel ataupun tujuh poin untuk yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok-seseorang -seseorang yang bakal kaya raya serta tajam di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo mampu mengambil satu peluang, satu ide, satu usaha yang sangat bagus yang berdampak positif kepada kehidupan serta mendongkrak keuangan Leo semakin tinggi dan semakin meningkat lagi. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo mampu menata masa depan, melihat masa depan jauh lebih sebelumnya, yang dimana di sini seorang Leo akan mengontrol kehidupan pengeluaran pendapatan yang akan berdampak positif kepada keuangan Leo sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan membuka satu usaha tambahan yang dimana tujuannya untuk mendongkrakkan kehidupan dan membuahkan hasil yang sangat maksimal kepada finansial seorang Leo sehingga disini dikategorikan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik off Cup Secara umumnya kenaik off Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan, seorang Leo merupakan sosok seseorang yang melihat jauh ke depan, suka mengkontrol keuangan, mengkontrol pendapatan, mengkontrol kehidupan, dan disini seorang Leo digambarkan akan membuka satu usaha yang dimana tujuannya untuk mendoklat kehidupan, meningkatkan keuangan, yang didukung penuh oleh orang-orang sekitar, sahabat Leo, serta pasangan Leo sendiri. Dan jika kartu DQRF kita gabungkan dengan zodiac yang keempat di sini menggambarkan, sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pantang menyerah, Pantang mundur dan tidak mau down apapun usaha yang akan ia lakukan, ia akan perjuangkan sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Yang dimana di sini digambarkan hasil yang maksimal adalah seven of pentacle dan 1 koin itu usaha yang dilakukan oleh seorang Leo. Yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang didukung oleh pasangan serta sahabat-sahabat Leo sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang bakal kaya raya serta tajam lincah di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo